malah ngumpet sih doh, hmm, kan udah ada yang bersihin juga. ini boleh siapa lagi? aku malu ah sama anak perempuan itu. Huh? kayaknya dia galak galak. mau kamu kenal sama dia? Hmm, enggak sih. Hmm. <laughs> loh, udah bersih, kemana perginya? ya? Kalau dari sini kan, nyebrang jalan. Hmm, mudah-mudahan jalannya sepi. Aduh, ya Allah, Rara nggak berani nyebrang sendirian. Gimana ya? Eh, halo dek, kamu mau nyebrang? Hmm. Yuk, kita barengan aja. <coughs> ya, aman.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 Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Loh? Loh? Tuh, ini kan yang tadi Eh, iya Assalamualaikum semuanya Kenalin, aku Syifa Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shay Makasih ya, udah bantuin Rara nyebrang Halo Syifa aku Nusa Halo Nusa <laughs> Ini Abdul <laughs> Hai Abdul Eh, per iya perempuan serius Maksudnya Shifa. <gifat> Kayaknya pernah lihat bola itu deh. <tuh> <tuh> eh, iya. Tadi itu enggak sengaja nendangnya kekencengan. Hmm, iya, <tuh> benar. Bolanya enggak sengaja kena sampah. Hmm? Nah, pas kita mau bersin sampahnya udah keburu kamu beresin. Maaf ya, jangan marah ya Shifa. Hmm? Aduh. Aku galak ya? Ayo, ke Siva malah tuh. Maaf. Aku malah ketawa. Iya, apa-apa kok. Oh, udah pada kenal ya. Jadi kalian udah tahu kalau Sifa ini tetangga baru kita? Oh, tetangga baru. Nah. Siva kan tamu kita, mah Kata <tuh> Pak Ustadz, dalam hadis riwayat terimitzi Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya Loh, wow <tuh> Syifa juga hafal hadis ya? <susuk> iya dong <susuk> Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti adab bertetangga <susuk> Oh iya Syifa Ini jangan lupa sampaikan ini untuk mama ya Tadi Uma masak sayur sup Wah terima kasih Uma <susuk> Jadi ngerepotin Ini juga untuk Abdul <susuk> Dibawa pulang ya Abdul ya Terima kasih <susuk> Uma <susuk> Iya sama-sama Kalau gitu Syifa pamit dulu ya Oh? soalnya sebentar lagi truk yang bawa barang pindahan mau sampai oh ya ya kalau ya. gitu kita bantuin Shiva beres-beres yuk boleh kan Uma ya ya boleh saya asri mau bantu yuk permisi ya Uma assalamualaikum assalamualaikum, ya kan, assalamualaikum Uma Waalaikumsalam rumah kamu jauh nggak Enggak kok di situ oh di situ Shiva kak nanti Rara main kesana kan boleh Rara Na na na na na